Halo Pemirsa Metro TV, kami mengajak kamu untuk jadi satu dari 100 sosok pahlawan kemajuan keluarga Indonesia. Jika kamu adalah orang yang tepat, daftar sekarang juga karena periode program sangat terbatas. Lampirkan cerita inspiratifmu, beserta foto, cantumkan data diri, dan klik kirim. Tersedia total ratusan juta rupiah untuk para pahlawan kemajuan keluarga yang terpilih oleh Dewan Juri. Ayo, jadi pahlawan kemajuan keluarga Indonesia. Melaju kuat bersama Frisian Flag untuk Indonesia sehat, sejahtera, dan selamat as